Masa Allah stunting itu tiga puluh persen misalnya, gara-gara PC3, ya kan Bu? Iya. Kalau saya ke reproduksi, Terus ya Bro. Oh, gitu. Saya ukur spermanya, memang berdampak. Tergang, terganggu. Berdampak. PC3 berdampak ke morfologi bentuknya, oh. bentuk spermanya berubah.